What's up? Selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gue ya, kawan-kawan semuanya Dan pada hari ini gua bakal record lagi ya, game Forza Horizon 4 Waduh, bersama Supra cuy, Supra 1999 Gila, wih dih, kita liatin dulu nih mobilnya nih Ini, uh, mm, versi yang warna orange ini yang ada di, apa ya itu nama filmnya Plus and for You, ya kan wid tambang gali gitu kan oke langsung kita bawa aja mobilnya ya jangan lupa bagi kalian yang uh, nonton ini pakai earphone atau headset atau headphone ya biar joss aja gitu loh nontonnya tuh kita pakai 1998 Toyota Supra RZ oke let's go kita pakai Waduh, ini dia mobilnya Tampak samping ini ya Tampak sampingnya lagi, samping kanan Udah lama banget ini, 22 tahun berarti ini ya mobilnya ya Gila Oke e, Untuk tampilan dalamnya ya, kita lihat ya Oke, setirnya sebelah kanan ya Bisa nih, berarti dipakai di Indonesia Tuh kan, mentoknya di sebelah kayak gitu doang lah Padahal ini gua muter terus kan nih Nah, ya udahlah ya yang penting Wih sama ih, eh. Nggak delay gitu loh Iya <laughs> main ini nih Ya ini interiornya ya Interiornya terlihat biasa saja Analog semuanya tuh ya Dilihat soalnya ini ya maklum 1998 coy Cuman ini mobilnya legenda banget gitu kan Buh. Kita coba ya Dengar suara kita di dalam mobil gitu kan Eh sebentar Ini auto Sorry guys Oke, let's go ya. Ini dia ya, kita coba. Beh, gitu ya. Oke, kita coba lihat dari luarnya. Oke, gitulah ya. Wah, wow, ada suara cicit <laughs> Itu ya khasnya ya. Itu suara dari apa ya? Turbonya atau dari apanya gua nggak tahu juga ya. Pokoknya itulah. Yuk, kita coba jalan-jalan. Ini udah manual ya. Oke, kita uh, pokoknya perlahan aja ya naikin mesinnya. Yang langsung gas kayak gini. Tuh, langsung kedengeran aja dari suara mobilnya gitu loh. Kita naikin santu aja. Soalnya di Forza ini beda banget sama game sebelah ya yang kemarin gua mainin. Itu dari segi uh, pedal gasnya ini, guys. Jadi kalau di sana itu pedal gasnya walaupun full dia tetap Naiknya itu sedikit demi sedikit. Kalau di sini, pedal gasnya gua injak, gua langsung kalian coba lihat di pojok kanan bawah. Langsung full itu analognya coba lihat ya. Tuh, langsung full kayak gitu, cuy, Kalau di itu dia enggak kayak gitu gitu loh. Di game sebelumnya kemarin, nah ini dia ya perbedaannya. Menurut gua, Corsa lebih real aja gitu loh, lebih. Aduh, harus lebih real gitu ya. pokoknya oke, dah kita coba jalan ya keliling-keliling pakai Supra dulu menikmati pemandangan salju gitu kan. Gak bisa cepat-cepat Mas ya, soalnya maklum di salju mana bisa cepat, auto ke selincir. Kita enaknya ke kota deh ya. Oke, bentar stop dulu ambil di kanan deh ya. Yang gak ditabrak orang Nice so, Kita tandain dulu ke arah kota Wah kayaknya salah arah nih Kota sebelah sini cuy Itu kota yang biasa gua kunjungin Cuman kita ke kota sini aja deh Lebih sempit ya kota sini ya jangan mana sih Kayaknya sama aja ya Mending ke kota sini deh ya. Oke okay, let's go Oke okay, berarti balik kanan dong ya Oke okay. Undurin When dulu giginya, safe to do so. sip, sampai satu, balik kanan. Let's go, eh, ada orang dong. Gak bisa lihat, gue udah oke. Okay, let's go, dude. Setiap gua ngelepas gasnya, ada siulan gitu loh. Ada sebuah siulan. Nice sekali. Hmm. Itu yang menurut gue ciri khas gitu. Turn left. Roundabout, take the first exit. turn wow, oke okay. gak terlalu uh, naik banget juga ya tadi ya Soalnya di sini nggak ada jalan lurus yang panjang banget gitu loh guys. Jadi ya gitu tadi, sampainya berapa ya? Enggak sampai 150 ya. Itu juga di gigi. Memang tadi udah susah ceritanya. Coba lagi nih ya. Eh. Gila, mepet kali. Ah. Sorry guys Sorry subrah Tiba-tiba ada Kereta Dan jalannya cuma buat satu mobil Wah gila sulit Sorry guys Mau coba ngedrive maksudnya Ternyata sulit ya <gitu> Kita coba lagi ya Gue penasaran deh ya Buat uh, coba track di Forza ini, ini Gimana sih? Cuman kayaknya harus disetting lagi deh ya Tuh kan? Langsung kebalik Sulit, sulit, sulit, sulit. Sorry, sorry, sorry Wahis, keren guys. Gila kan? Gila, gila, gila, gila, gila, Sorry, sorry, sorry. Gila, enak banget hasil loh uh, kayak satisfying gitu loh guys, mudiin mobil kayak gini. Mati, sempurna gitu Dari dalam ya, kita coba ya gua bakal coba trip sekali, nggak keren banget juga sih gitu. nggak dapet banget aduh, penutupan yang suram. Oke okay guys sekian dulu video konten Supra hari ini mungkin di episode selanjut selanjutnya ada gua adain nanti buat modif-modif uh, ya mobil lainnya selain review mobil kayak gini gitu kan kita keliling kota menggunakan mobil-mobil tampan lainnya lagi gitu kan, Gila ini mobil cuy walaupun mobil jatuh gitu loh, zaman dulu tetap dah the best. Nanti bakal adain konten modif juga ya, jadi gua coba-coba dulu nanti modif-modif gitu kan, jadi baru gua gua bikin kontennya. Oke okay guys, Sekian dulu video berani, thank you papa.